di 102,7 suara gontor FM jahe udara abadi di hati dari gontor menyapa Indonesia bahkan dunia baiklah sobat suara gontor FM sebelum kita mulai hendaklah kita menyampaikan salam-salam hormat kita yaitu yang pertama Al-Mukarram Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Gontor Kampus 3 Darul Ma'rifat Al-Mukarram Bapak Wakil Direktur Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Modern Gontor Kampus 3 Darul Ma'rifat dan para pendengar suara guntur FM yang berbahagia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke para sobat suara guntur FM yang berbahagia Pada malam hari ini Hendaklah kita bersyukur Terlebih dahulu kepada Allah ta'ala Yang telah melimpahkan Beribu nikmatnya kepada kita Hingga detik ini kita masih diberi nikmat Kesempatan untuk hadir di acara Tausiyah petang ini Alhamdulillah. Baiklah Sobat Soragunter FM. Pada malam hari ini di Soragunter FM bersama dengan akhiraka kedatangan tamu sangat spesial. Yaitu Alustad Fajar Satriawan. Yang pada kesempatan kali ini akan membawakan Tausiyah yang berjudul Geonologi tentang umat Yahudi apakah betul Ustadz? Alhamdulillah betul <laughs> Alhamdulillah. Baiklah mungkin para sobat suara Gontor FM sudah nggak sabar dengerin tausia dari beliau maka dari itu langsung saja waktu dan tempat kami haturkan Oke <tuh> Alhamdulillahirrohbilalamin uh, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Ustadz Raka pada malam hari ini dan saya berterima kasih karena kita Allah telah mengajarkan kita dengan sehat walafiat saat ini jika ki, kita akan memulai dengan definisi jika kita ingin mengetahui sesuatu judul atau tema pada hari ini kita harus mengetahui dulu start, definisi ini apa ya Jinologi itu apa gitu ya kan ya geneologi ini diartikan keturunan Yahudi jadi kita sebelum tahu kita sudah mengetahui apa itu genealogiatnya adalah keturunan, dan kita kita akan cari tahu apa itu Yahudi. Terkadang banyak orang yang bilang itu Yahudi, itu Israel, tapi dia tanya apa itu Yahudi dia tidak tahu sejarahnya gitu kan. Nah dengan acara yang Ustaz Raka undang saya ini, saya akan menjelaskan uh, titik demistik titik bagaimana umat Yahudi berasal dan bagaimanakah karakteristik mereka, tipikal mereka dan pengaruh bagi kita di kehidupan sekarang ini, Ustaz. Hmm. Jadi kita membahas keturunan nih. Kita harus tahu saat keturunan. Namanya pelajaran di Usuluddin kita ini ada namanya monoteisme. Satu Tuhan tapi tiga agama. Yang pertama ada agama Islam, agama Nasrani dan agama Yahudi, ustad. Baik, kita ini akan membahas yang ketiga, agama Yahudi. Jadi agama Yahudi sama Nasrani Islam ini memiliki satu bapak nabi yang sama yaitu Nabi Nabi Ibrahim, ustad. Nabi Ibrahim. Cuma kalau di Al-Qur'an disebutkan Ibrahim, cuma kalau di Injil itu disebutkan dengan nama Abraham, tapi tetap satu nenek moyang itu di Yahudi juga di dalam Kitab Taurat. Tapi malam ini kita akan membahas di Yahudi. Dari mana sih umat Yahudi berasal? Dari keturunan mana? Bagaimana silsilahnya? Nah, nanti kita akan bahas dari yang pertama. Uh, yang pertama adalah <tuh> uh, sebelum kita masuk ke keturunan Yahudi, kita harus kita tadi telah mengetahui definisinya. Kita akan memberikan hukum barang siapa yang memberi mendengarkan suatu kajian ilmu atau majelis ilmu maka Allah akan mendekatkan dia kepada surga ada seperti dalam hadis Mansalah Kathorikon Yaltamisu Sufi ilman sallallahu alaihi ilal Oke kita aja kita mulai pertama nih keturunan Yahudi Jadi Nabi Ibrahim kita akan Buka, bahwasanya kita akan belah bahwasanya ada dua keturunan jenis keturunan Nabi Ibrahim dari atas dan dari bawah. Dari atas kita akan sambungkan bahwasanya Nabi Ibrahim memiliki keturunan dari siapa? Nabi Ibrahim bin Azhar bin, Ta, bin Taruk bin Abir bin Kinan bin Arfaksad, bin Sam bin Nuh Ustadz. Kita tahu sampai mengetahui sampai Nabi Nuh sekarang. Nabi Nuh ini memiliki empat orang anak, tetapi anak yang pertama meninggal karena Allah tenggelamkan Di dalam Ketika banjir besar ketika itu, yaitu yang kita tahu adalah kanan, ya kan ustad? Bener Terus yang tiga lagi ini siapa? Sam, Ham, sama Yafet tiga, tiga ini nanti yang akan menyebar di seluruh dunia ini ustad, Yang akan menyebar nanti, mereka yang akan yang mengisi kekosongan-kekosongan keturunan nanti Contohnya yang pertama, yang pertama dari anak yang kedua karena yang pertama sudah meninggal yang pertama adalah Sam. Sam ini nanti yang akan menurunkan orang-orang dari Timur Tengah. Contohnya seperti Kana'an itu orang-orang Palestina, terus uh, Aram dari kaum dari Syria, terus Finit dari Afrika Utara seperti Mesir. Jadi kita mengetahui bahasanya Mesir, oh Mesir menurunkan bahasa Arab, tetapi Mesir itu bukan termasuk Timur Tengah, tapi Mesir itu termasuk dengan Afrika Utara, Cuma bahasanya membagi, menggunakan bahasa bahasa Arab dan nanti ada keturunan yang lainnya itu dari yang bebas Arab, ada Ibrani juga nanti itu. Terus nanti yang akan menduduki Timur Tengah itu nanti keturunan Sam, ada juga yang Ham. Ham ini nanti akan menduduki atau akan menurunkan anak-anak dari berkulit hitam, berambut keriting yaitu dari Afrika yang kita tahu Ustaz gitu. Itu. Jadi kalau kita tahu ada Afrika di Mongolia, di Sudan, itu hitam, yang hitam-hitam berarti itu keturunannya Dari anaknya Nabi Nuh yang ketiga yaitu dari Ham, Ham. Dan yang terakhir adalah Yafet, Yafet ini Orang keturunan dari orang-orang Asia Ustazi Asia yang Antum melihat sekarang sipit-sipit, kecil-kecil, putih-putih itu berarti Keturunan Yafet, seperti contohnya orang Cina, orang Mongolia Ini jadi jenis uh, dari Golongan genealogi Yahudi dari atas dari Nabi Nuh Kita akan bahas dari bawah ini Ini dari bawah ini kita akan menemukan kuncinya Dari manakah orang Yahudi berasal Nah ini dari keturunannya Nabi Ibrahim yang kita tahu memiliki dua istri Betul kan Ustazhi? Benar hmm, Tetapi sebenarnya Nabi Ibrahim itu memiliki empat seorang mahram atau istri Ini dalam kitab apa faarif Ilm Alam Karangan Abu Abu Asuhaili sama yang kita tahu buku al bidayah wan Nihayah karangan ibnu Kasir ini dijelaskan tentang keturunan umat yahudi dari istri yang pertama yaitu adalah siti hajar bin amul uh, amul khalil siti oh yang pertama adalah siti sarah usazie siti sarah siti sarah bin amul khalil terus yang kedua adalah syida hajar <coughs> al kiptiah al misriyah terus yang ketiga adalah konturoh Bin Yakton Yang keempat yang terakhir adalah Hajun bin Al-Amin Mungkin nanti yang sedang melihat ini Kurang masuk bisa diulangi lagi nanti video selanjutnya Bisa dicatat nanti di buku tulisnya gitu. Siap. Karena ini jarang ditemukan mungkin Kalau Antum menemukan mungkin nanti Buka di banyak situs Ustadz-ustadz kontemporer zaman sekarang Yang menjelaskan tentang ideologi atau geneologi umat Yahudi Terus kita akan bahas lagi Terus dari yang Siti Sarah Itu nanti Belum memiliki anak Ustaz Jadi ketika itu Siti Sayyidah Hajar Telah memiliki putra yaitu Nabi Nabi Ismail Nabi Ismail ketika itu Berumur 14 tahun Sedangkan Saida Sarah itu berumur 90 tahun Sedangkan Nabi Ibrahim Berumur 120 tahun Maka kita akan buka surat Al-Quran Itu dalam Uh, turunnya malaikat ke rumahnya Nabi Ibrahim ketika Allah memberikan siti Sarah, Syeda Sarah keturunan Surat ke-11 ayat 71. Nah itu menjelaskan bahasanya wa mroa tuhu dohikats, dohikats gitu kan. Ketika itu ada serombongan malaikat yang ingin datang ke ingin menghukum kaumnya Nabi Lut ketika itu. Nah tetapi malaikat ini mampir dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Karena ketika itu di rumah tidak ada apa-apa yang untuk diberikan kepada tamu, seorang tamu yang banyak ini Maka Syedah Sarah melihat ke belakang, cuma ada kambing Maka ketika, di, ketika itu Syedah Sarah mengolah kambing yang terakhir yang dia punya itu domba Untuk menghidangkan bagi tamu-tamunya Ternyata tamu-tamu ini ternyata bukan tamu biasa Ustazi Tamu ini adalah tamu Yadu adalah malaikat malaikat yang akan datang ke kaumnya Nabi Lut untuk, menghukum, untuk menghukumnya maka gara-gara Saya Sarah ini memuliakan tamus dengan sebegitu rupa, sebegitu rupa dan tamunya ini adalah malaikat, maka ketika itu malaikat memberikan anugerah kepada saya Sarah bahwasanya dia akan diberi anak. Lah, kenapa kok di dalam surat ke-11 ayat 71 ini dijelaskan bahwasanya wa mar'atu wa karena ketika itu umur Saida Sarah itu tidak memungkinkan untuk punya anak lagi. Dia kaget Bagaimana seorang perempuan seperti ini bisa memiliki anak, sedangkan udah tua gitu? Makanya kata Ishak, anaknya anak uh, anaknya, eh, uh, Sarah dan Ibrahim ini diberi nama Ishak. Ishak ini berarti, kalau dalam tatanan Arab kesamanya yaitu dohikayat haku, artinya ketawa, oh. riang, gembira, seneng dia. Karena dia diberi anak, makanya diberi nama Ishak, yang artinya gembira seperti itu, Stasi. Nah, nanti Dari mana umat Yahudi? Belum Nanti kita akan jelaskan anak-anak ini semua Dari setiap istrinya Nabi Ibrahim Setelah Sayyidah Hajar memiliki anak Ismail Nanti dari Saidah Konturah Memiliki enam anak Yang termasuk nanti ada Madian, ada Hajun Ada Zamron Dan lain-lainnya nanti Zamron. Zamron nah. Yang terakhir nanti Nasq, Nasq Yang terakhir memiliki enam anak dari Konturah, dari, yang terakhir dari Hajun bin Al-Amin memiliki lima anak Ustazie jadi kalau dijumlahkan semuanya itu ada 6 Ditambah 5, 11 Ditambah Ismail 1, 12 Ditambah Ishak 1, berarti 13 Berarti 13 keturunan Yahudi dari empat istri Nabi Ibrahim Tapi ini belum Yahudi Ustazi Terus Yahudi dari mana? Nah nanti kita akan turunkan Ishak Nabi Ishak ketika itu menikah dengan uh, Raf, Rafkah bin Batu'il hmm. Rafkah bin Batu'il ini nanti menikah dengan Nabi Ishak dan dikarun dikaruniai dua anak jadi hebatnya keturunannya Nabi Ibrahim itu awas sobihi ala Ibrahim buabanihi tadi keturunan dari laki-laki tapi yang banyak dari bawahnya hmm. Hmm. Nah seperti itu kenapa ke dalam Quran tuh ada namanya hmm. ala Ibrahim ala ala Imron jadi al ini ala ini artinya keturunan bawahannya keluarga Imron keluarga Ibrahim Nah di sini kita akan membahas keluarga Ibrahim dari keturunan dari keturunan Saida Sarah nanti turun ke Ishak sekarang ketika Ishak udah menikah dengan Raff Kapin Batuil maka tadi saya bilang Dikarunnya dua anak yaitu yang pertama adalah kembar ini yang pertama Isu dan yang kedua adalah Yakub Nabi Yakub nanti yang akan dilukai dengan Israel hmm. nah itu Nabi Yakub ini nanti eh, singkat cerita dalam eh, kejadian dalam perjanjian baru Rofka bin Batul ini memiliki kakak, yaitu namanya Laban atau Laman Tapi banyak orang menyebut dengan Laban, di kitab perjanjian baru disebut dengan Laban Lah, ketika itu Nabi Ishak memberikan tugas kepada Nabi Yakub untuk mencari siapakah ini Laban gitu kan Dicarilah kemana-mana, akhirnya bertemulah Nabi Yakub dengan dua seorang perempuan Yang pertama adalah Leah, yang kedua adalah Rahel setelah diusut ternyata Leah dan Rahel adalah anaknya Laban jadi gunanya Ishak memberikan tugas ke Yakub ini agar Nabi Ishak bisa besanan dengan kakaknya Rofka agar dapat menikahkan Nabi Yakub dengan Leah dan Rahel ini sebuah kebetulan yang sangat nyata seperti itu karena Nabi Yakub ini orangnya adil sebenarnya dia ingin menikah dengan Leah tetapi gara-gara tidak ingin menyakiti Rahel maka Nabi Yakub menikahi kedua-duanya Leah dan Rahil menjadi mahrumnya nah, hmm. Maka dari sini keluarlah nanti Dali Leah, nanti ini akan udah mulai menuju nih mengkejut ke umat Yahudi nanti Dari mana asal umat Yahudi ini Dan bagaimana sifat tipikal-tipikal mereka ha. Uh, Dari Leah nanti Nabi Ya'kob menikah dengan Leah dan nanti dikarunia, Dikaruniai 6 orang anak Yang pertama adalah Ruben Di dalam kitab perjanjian Genesis Kejadian perjanjian lama, itu pertama Ruben, yang kedua adalah Samun yang ketiga adalah Lewi, nanti dari Lewi, ini, dari Lewi ini nanti turunlah nanti Leviticus atau akan menurunkan Nabi-Nabi, nanti hmm. akan menuju ke Nabi Musa, jadi hebatnya kaum Yahudi ini, dari mereka akan menurunkan Nabi-Nabi, nah seperti itu, nanti ada juga nanti dari yang ketiga ya Lewi, yang keempat adalah Yahuda Yaudah, ya udah juga nanti akan menurunkan juga nabi-nabi. Nanti yang kelima adalah Izakar, yang terakhir adalah Zebalon. Nah Dan juga dari Rahel nih yang tunggu-tunggu umat uh, yang lagi nonton sini, yang lagi menonton di sini. Dari anaknya Rahel nih dimunculkanlah dua keturunan, yaitu adalah Benyamin dan Nabi Yusuf. Singkat cerita, Rahel adalah orang yang sangat cantik. Makanya ketika dia mendekat dengan Yakub, anaknya pun juga tampan. Ketika itu Orang paling tampan di muka bumi ini, yaitu Nabi Yusuf. Yusuf Bener ya kan? Tampan dia tapi lain ini, ke, orang zaman dulu tidak hanya menikah dengan istri asli mahrumnya tapi mereka kadang dibantu oleh baby sister nah kalau kita bilang sekarang baby sister. Cuma dulu mereka bilang adalah pembantu perawat asuh anak-anaknya. Lah, karena Nabi Yakub ini orangnya juga adil juga, kan? Dan di Quran juga ada dalilnya. Fangkihu masna ausalah sa sa'urba itu kan. Lah, maka Nabi Yakub ini <tuh> Mungkin mengimani dari surat ini Maka muncuk, maka dia berinisiatif untuk menikahi Balha dan Zulfa Zulfa ini yang mengurus anak-anaknya Lea Dan Balha ini yang mengurus anak-anaknya Rahel nah, dari sini nih Dari Zulfa memiliki dua anak yaitu Gad dan Asher Dan dari Balha memiliki dua anak juga Yang pertama Dan <tuh> dan Naftali Jika digabungkan nih lah ini nanti dari Leah ada enam orang anak, dari Zulf dari Rahil ada dua orang anak, berarti udah 8 Dari Zulfa dua anak, dari Balah dua anak, jadi 12 belas. Nah, dua orang, dua anak ini nanti yang menjadi keturunan umat Yahudi atau 12 keturunan karena ini 12 belas keturunan paling banyak nih keturunan. Hmm. Atau sahabat nanti yang mewarisi sifat-sifat kesukuan ayah-ayahnya nanti. Ini dijelaskan di kitab banyak kita nilai ini kita akan mengambil tipikal atau sifat umat Yahudi di zaman itu. Ini zaman pertama kali muncul ya umat Yahudi ngono itu. Dan paling banyak itu nanti keturunannya Yahuda. Lah nanti. Sifat pertama yaitu fi Mereka memiliki sifat dengki. Dari dulu sih mereka dengki. Dengki dengan siapa? Dengan Yusuf. Karena Nabi Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub. Maka rencana mereka yang paling awal adalah menyingkirkan Nabi Yusuf, tetapi dalam kitab kejadian jika kita tafsirkan itu uh, menyingkirkan bukan berarti membunuh, tetapi bahwasanya menyingkirkan agar Nabi Yakub tidak bisa menyayangi mereka nah ini karena mereka ini semua iri, mereka anak-anak mereka anak-anak Nabi Yakub ini semua. Bagaimana Nabi Yusuf yang dicintai oleh Nabi Yakub, Sedangkan kita tidak, gitu kan. maka mau tidak mau mereka membuat siasat, mengajak Nabi mengajak Nabi Yusuf untuk pergi uh, berburu dan sedangkan berburu. ketika balik bilang ke Nabi Yakub ternyata katanya Nabi Yusuf udah dimakan serigala padahal dan padahal Nabi, ya, Yusuf, Nabi Yusuf, Yusufnya Yusuf itu dimasukkan, dimasukkan ke, dalam ke dalam sumur. sumur. Hmm. Ini nanti kita jika kita buka Al-Qur'an diterangkan dalam surat Yusuf. Yusuf itu 111 ayat. Di surat ketiganya itu tertuliskan nah uh, wa nahnu naksu Bahasanya Allah telah menciptakan sebuah cerita yang indah dalam Al-Qur'an. Bedanya Al-Qur'an dengan kitab agak ya kitab ini Alkitab itu adalah di, di Al-Qur'an jika ada orang yang berbuat kurang baik, Al-Qur'an tidak pernah memberikan nama aslinya. Seperti siapa? Seperti Firaun. Firaun adalah gelar bagi orang-orang raja-raja Arab raja-raja eh, Mesir ketika itu. Hmm. Sedangkan di Yusuf juga disebutkan bukan nama-nama saudaranya Cuma dituliskan Yusuf dan saudara-saudaranya Dan yang ketiga adalah Abu Lahab Itu adalah nama panggilan Tapi nama aslinya bukan Abu Lahab seperti itu Itu indahnya Al-Quran Karena apa? Apabila Al-Quran menuliskan bahwasanya Yang buruk itu bernama contohnya Bernama anak uh, Bernama contohnya Dani misalnya hmm. nah, Maka nama Dani ini jika ada orang yang menamakan Dani di sekarang ini dan dulu Dani disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya dia itu orang yang buruk, maka kasihanlah orang ini sedangkan dia orangnya baik, maka sampai nanti ketika lahirlah bayi yang bernama Dani, nanti dia akan di, uh, apa namanya dipandang jelek oleh orang-orang yang lainnya. oh kamu Dani ya, yang di Qur'an itu ya yang hmm. orang jelek tuh lah, makanya Allah menciptakan sebuah kisah di Al-Qur'an itu tidak menggunakan nama nah, aslinya, tapi menggunakan tapi nama panggilan gelarnya seperti itu. Sedangkan kalau orang baik di Al-Qur'an, wah Allah agungkan nama orang-orang baik ini di Al-Qur'an, tanpa terkecuali Biar buat, buat menjadi apa? Agar menjadi motivasi bagi kalian-kalian yang ingin mengikuti sifat baiknya tersebut Contohnya, yang pertama adalah Ali Imron keluarga Imran, nah, ini keluarga yang paling mulia nih Keluarga yang akan melahirkan perempuan yang paling suci ketika itu, gak pernah disentuh oleh orang lain Yaitu Siti Maryam yang memiliki pamannya yaitu Nabi Zakaria. Nanti ini juga di rumah Yahudi juga nih. Dari Nabi Ibrahim juga nih nanti ini. Nah itu. Ada orang baik. Disebutkan nama aslinya. Di Quran seperti itu. Yusuf. Nabi Yunus. Nabi. Dan yang lain-lainnya. Itulah indahnya Al-Quran. Nah, setelah dijelaskan seperti itu. Nanti. Nah, perbandingannya. Dan juga yang perbandingan yang pekat. Ini adalah. Al-Quran ini. Jika tentang umat Yahudi. Itu. Meng, apa namanya Keindahannya adalah Ketika ceritanya Nabi Yusuf bahwasanya Saudara-saudaranya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dan ditinggal ketika itu Ditinggal sehingga pada suatu hari nanti Ketika Nabi Yusuf Ada yang bilang ketika itu telah menjadi Perdana Menteri di Mesir setelah, eh, Sebelum itu Nabi Yusuf ditemukan oleh Seorang Seorang pedagang perbudakan Hingga nanti Nabi Yusuf diangkat Di sebuah istana nanti di Mesir diangkat apa? Diangkat menjadi ada yang bilang perdana menteri, ada yang jadi menteri ke menteri pangan karena ketika itu krisis Mesir yaitu itu krisis pangan hingga nanti anak-anaknya Nabi Ya'kob itu mengemis-ngemis nanti ke Mesir. Dan ketika itu Nabi Yusuf masih ingat Nabi Yusuf, oh ini dulu saudara-saudaraku yang dulu hmm. memasukkan aku ke dalam ke dalam sumur, sumur. Lah, lah, itu. Maka nanti satu orang nih kalau di dalam Al-Qur'an itu tidak disebutkan siapa satu orang yang ditinggalkan di sana jadi korban tapi kalau dalam Alkitab itu disebutkan bahwasanya nanti Antum bawa buka surat kejadian, kitab kejadian Genesis ayat pasal 38 ayat 16 sampai ayat 30 Itu lengkap Antum nanti bisa ambil Itu bagaimana nanti uh, silsilah atau perilaku umat anak-anak umat Yahudi Tapi karena Quran tidak disebutkan karena menjaga kewibawaan atau menjaga nama baik Atau menjaga agar tidak disebutkan dalam melakukan nama yang ini akhirnya di karena cuma disebutkan satu orang yang ditinggal oleh Nabi Yusuf konon katanya satu orang ini adalah yang telah merencanakan bahwasanya Nabi Yusuf akan dibuang ke sumur tersebut makanya hmm. nah, ketika Nabi Yusuf itu hilang betapa sedihnya Nabi Yakub hingga hingga matanya, matanya buta katanya buta. iya matanya buta masya Allah ketika itu begitu iri dengan dan, dan dengkinya ketika begitu majunya tapi alhamdulillah ketika itu 12 orang anak ini eh, 11 karena yang 12 belas Yusuf yang sebelah sarang anak ini meminta kepada Nabi Ya'kub untuk dimaafkan kepada Allah tentang perilaku mereka yang telah memasukkan adiknya itu ke dalam sumur. Akhirnya Allah maafkan sifat mereka, tapi tidak akan terulang lagi. Tapi akan terulang lagi nanti, di fase selanjutnya, fase selanjutnya nanti. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya, oh, awal mula umat Yahudi dari seperti ini. Nah, Keturunannya Nabi Yaakob dengan empat istrinya Yaitu Lea Rahel, Balhah Dan Zulfa Nanti akan menurunkan dua belas suku nanti Nah karena Ruben ini anak pertama dari Leah ini bermasalah Nanti kesukannya diturunkan ke Lewi Gara-gara Lewi bermasalah nanti Diturunkan ke Yahuda nah, hmm. Yahuda nanti memiliki anak banyak Nah dari anak ini nanti diturunkanlah Yahudi Hingga nanti akan terbagi dua kerajaan Kerajaan Palestina Utara dan Palestina Selatan Nanti ada Ada adalah uh, Ada 10 suku di utara Dan dua suku di selatan Dengan kerajaan masing-masing Dan ketika itu Allah telah menurunkan Jika Antum sekarang membuka Al-Quran Al-Baqarah ayat 40 nah, Kita sama-sama belajar Sama-sama belajar Sama-sama mengetahui bagaimana bunyi Al-Baqarah ayat 40 Ini adalah uh, Perkataan Allah kepada umat Bani Israel, sebelum Allah memberikan rezeki itu, Allah udah peringatkan. Jangan sampai ketika Allah telah mengkhususkan kaum ini atau Bani ini, jangan sampai kalian menuna apa beribadah selain aku atau yang lainnya. Kalau enggak sampai Allah Menyebutkan dua kali nanti. Contohnya Al-Baqarah yang 40. Ya Bani Isqo, ya Bani Israil, aufu bi'ahdi wa, bi wa farhagun. Takutlah kamu. Aku telah memberikan kamu nikmat yang banyak, maka kamu takutlah. Nah, ini nikmat, ini pertama, Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Nanti ayat 41 hingga ayat 46-nya, Allah memberikan peraturan-peraturan kepada mereka. Yang pertama, yang contohnya ayat 41 ini, janganlah kamu jual-jual ayat-ayatku dengan harga murah. Nanti yang 42 janganlah kamu mencampur adukan mana yang benar, mana yang batil. Nanti hingga sholat hingga bersabar disebutkan. Hingga nanti Allah menyanjung mereka lagi di ayat yang ke 47. Apa bunyinya? Ya ibni an sama kayak yang tadi cuma ini lebih dikhususkan lagi wah ini Fadl alal alamin aku akan mem, apa namanya aku akan melebihkan kamu dari semua umat yang ada nanti masya Allah ini memang pilihan Tuhan karena dari umat Yahudi ini akan diturunkan nabi-nabi nanti sampai nabi Isa karena kenapa nabi apalagi umat Yahudi dengki kepada siapa nabi Muhammad Karena mereka tidak mau mengakui bahwasanya Nabi turun bukan dari keturunannya Atau dari kaumnya, dari kaum Yahudi hmm. Karena Nabi Muhammad dari Bani Hashim Tapi tetap Nabi Muhammad jika kita tarik lagi nanti Itu dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam Karena ketika itu uh, surat ke-2 Al-Baqarah Ayat 127 Itu ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah mendirikan pondasi Ka'bah ketika itu, maka pertama kali yang Ibrahim pijak itu nanti akan jadi makam Ibrahim nanti di sana dan pertama kali Ismail menanamkan batu bata untuk mendirikan Ka'bah itu disebut dengan hijri Ismail nanti kalau antum pergi ke Ka'bah atau naik haji nanti alhamdulillah, ya. Insya Allah nanti itu nanti menerangkan tentang bagaimana Ismail dan Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah nanti ayat yang 129 nya itu Nabi Ismail dan Ibrahim berdoa berdoa apa? Wabah Asfihim Rasulan ayatika Uh, hingga nanti selanjutnya itu menasihkan bahwasanya Ibrahim dan Ismail itu berdoa bahwasanya akan turun seorang Nabi yang itu dari wilayah sekitar situ sekitar Ka'bah hmm. dan menurut penelitian nah seorang Nabi yang turun di sekitar Ka'bah hanya satu Nabi yaitu Nabi Muhammad Taalib itu maka umat Jodini dengki Oh bagaimana umat bagaimana bisa Nabi ini turun bukan dari umatku, sedangkan umatku ada umat pilihan Tuhan gitu kan Nah hmm. ini, ini yang Allah benci dari sifat mereka hmm. Itu salah satu sifat yang dari awal awalnya udah, udah seperti ini awalnya, udah dengkinya Masya Allah gitu kan? Dengan saudaranya sendiri Nabi Yusuf nah, seperti itu, Stasi Terus nanti ada juga uh, Tipikal mereka nanti Yang akan ada hingga sekarang nanti aku, saya akan ambil jadi, uh, saya akan ambil agak pertengahan yaitu ketika zamannya Usman bin Affan nah, ini ini awal mula fitnah yang mengerikan di zaman itu awal mula umat Islam bertengkar dengan umat Islam dikarenakan satu orang Muslim tetapi berjiwa Yahudi atau dia keturunan Yahudi ini nih nanti akan kebawa dengan sifat-sifat terdahulunya pendahulu-pendahulunya uh, seperti dulu sebelum dinamakan Madinah itu Madinah dinamakan dengan Yastrip yang ditinggali pertama ditinggali oleh kaumnya Nabi nuh dari Sam karena ini Sam ini bagus dalam perindustriannya dalam mengatur negaranya maka muncullah segitu orang umat-umat Yahudi untuk masuk ke dalam Madinah ke Yastrip masuk hmm. nah setelah masuk lain ini tipikal umat Yahudi yang enggak bisa dihilangkan dari zaman sekarang apa ketika umat Yahudi telah masuk ke sebuah negara maka dia akan manggil semua teman-temannya untuk masuk ke dalamnya. Hmm. Seperti yang kita ketahui sekarang di Palestina Usazi ya, Dulu benar. mereka adalah tamu ketika itu kan. Setelah dia menguasai sekarang mereka meng me malah paling banyak di sana malah populasi mereka malah mengalah, benar ya, seperti itu kan. Ya, nah, benar. itu. Masuklah dari Syam tiga bani. Bani Nazir, Bani Qonoiq dan Bani Qurayzah ketika itu. Tiga besar bani Yahudi yang masuk ke Madinah atau Yasrib. Alhamdulillah ternyata dari Yaman ada sebuah suku yang sangat baik yaitu suku Aus dan suku Horat ketika itu jadi dapat mengimbangi. Nih ya, nih ketika udah dua suku berbeda suku berbeda keturunan, nih timbullah sifat lagi apa tuh sifat dengki. Oh, uh, kaum suku Horat dan Aus nih lama-lama apa namanya melebihi nih kekuatannya lebih hebat lagi nih lah, nih benci lagi dia benci tidak mau terkalahkan dengan suku Aus dan Horat. Jadilah pertengkaran nanti Pertengkaran Sehingga kita banyak pertengkaran Hingga nanti dipilihlah satu pemimpin Satu pemimpin nanti Muhammad bin Suhail Ketika mau dipimpin Ternyata Alhamdulillah Datanglah sebuah mukjizat Yang kita tunggu-tunggu Yang ditunggu-tunggu umat Islam Yaitu hijrahnya Nabi Dari Mekah ke Madinah ketika itu Dan ketika itu Nabi Muhammad Membuat sistem Yaitu yang diberi sistem khalifah ketika itu Yang akan menduduki Madinah Sedangkan Nabi Muhammad Bukan orang Uh, sajana ekonomi bukan, yeah. sajana ini bukan, tapi dia bagaimana dia bisa mengatur Madinah dengan sedemikian rupa tanpa ada perpecahan, nah, Maka di situ terjadilah perjanjian, perjanjian antara Nabi Muhammad dan umat Yahudi bahwasanya tidak boleh saling bertengkar gitu ya tuan. Tapi gara-gara mereka saling bertengkar satu persatu, maka Nabi Muhammad mengusir mereka nanti. Nanti jika pengen tahu silsilah bagaimana mereka bertengkar nanti bisa antum melihat mana karena ini uh, Jika saya terangkan nanti Panjang nanti, gak akan selesai nanti Nah iya kan Sazi? Bener sekali Makanya ketika itu, Leni, Ketika diusir mereka menyebar Menyebar kemana? Ke Syam nanti Mereka akan muncul lagi ketika zamannya Usman bin Affan layani, Yang bernama Abdullah bin Sabah Salah satu orang Dia Islam, tetapi masih dalam Keturunan Yahudi Dan sifatnya, mewarisi sifat-sifat Yahudi Zaman dulu Leni. ini Abdullah bin Sabah Ngapain dia? Ketika zamannya Umar, Umar itu fokus dalam memperluas kekuasaannya hingga mencapai Mesir dan Palestina. Tetapi ketika zamannya Utsman, Utsman hanya fokus ke dalam untuk meningkatkan ekonomi dan mempererat ukhuwah Islamiyah dalam Khalifahnya Utsman bin Affan. Dengan cara apa? Dengan cara memilih memilih sebuah atau pemimpin atau jabatannya yang naik ke dalam pemerintahannya itu dari keluarganya sendiri contohnya yang jadi penasihatnya dia siapa? Marwan Marwan bin Hakam mesin jadi pemimpin di Damaskus atau Syam nanti siapa? Muawiyah bin Abu Sofyan hmm. yang di Mesir siapa? Abdullah bin Sa'adliani jadi seakan-akan jamnya Utsman ini itu seakan-akan Bani Umayyah lah ini maka ini timbullah sifat iri dan dendam di hatinya di hatinya Abdul bin Sabah Seorang umat Yahudi ini Nanti satu orang ini akan membuat akar kemana-mana nih ini Satu orang ini nanti kita akan bahas Abdul bin Sabah ini Salah satu contoh umat Yahudi di zaman itu Yang dampaknya itu Berefek hingga zaman sekarang Dia ingin membuat fitnah wah Datang ke Madinah Dia tahu kalau dia ke Madinah Dia tidak akan bisa menghasilkan orang-orang Madinah Karena orang-orang Madinah tahu bahwasanya Usman itu orangnya baik Gak mungkin Usman itu adil eh, Gak mungkin Usman itu berbuat jahat Berbuat ya kan? jahat dan Usman kalau Usman memilih ini mungkin dia dengan kebaikan dia orangnya adil gak, bu, gak pernah aneh-aneh itu -aneh kan maka maka Abdul bin Sabah ini tidak uh, tidak menghasut umat atau kalangan dari umat orang-orang uh, Madinah dan orang-orang Mesir orang-orang uh, Mekah tapi tapi Abdul bin Sabah ini mereka mencari pengaruh di Mesir ketika itu memberikan kabar-kabar yang huak-huak tuh kabar yang bohong kepada orang-orang Mesir tuh sehingga 600 orang Mesir ketika itu demo ke rumahnya Usman bin Affan bayangin zaman itu udah ada demo Jadi, jadi jangan heran ketika demo sekarang itu udah terlambat Dulu 5 belas abad yang lalu udah ada demo dulu Udah ada demo ya Mendemo pimpinan juga nah, Hebatnya ketika itu Usman ini contoh Usman ini Teladan yang perlu ditiru Usman ketika dia sedang terancam atas sedang ada masalah Satu yang dilakukan yaitu membaca Mushaf al-Qur'an Itu hebatnya beliau karena dengan mesafal Al-Quran, setengah solusi dari masalah kita akan terselesaikan Itulah ciri-ciri Usman gitu ya, tuh. ketika itu Ketika di demo, ketika itu Usman bin Affan sedang bersama Ali bin Abi Talib Karena Ali ini dibilang cerdas oleh, Ali ini orang pertama masuk Islam Dia juga menantu Nabi dari Fatimah Az-Zahra Dia juga keponakan Nabi dan dia juga cerdas Maka Utsman mengusulkan bahwasanya Ali aja yang keluar Ali kamu keluar Mengurusi jamah di luar yang, yang sedang demo tuh. jelaskan Jelaskan, ketika itu demonya mengerikan Ada yang bawa kayu, ada yang bawa tongkat, ada yang bawa besi Ketika itu gitu. Tapi ke apa kata Ali? Ali bilang ke Usman Usman Lebih baik kamu yang keluar Karena rakyat butuh pemimpinnya Apabila pemimpin yang berbicara Itu mereka akan lebih lega Akhirnya oke okay. Usman yang keluar Usman keluar dan ketika keluar Banyak yang pengiring Usman Para penasihat-penasihat Usman eh, Usman bilang apa? Semuanya pergi Semuanya pergi kecuali aku Jadi seakan-akan Usman tuh uh, berdiri sendirilah Yang bertanggung jawab atas semua ini Akhirnya Usman menjelaskan seperti ini Seperti ini, seperti ini Oke akhirnya Diturunkanlah Abdullah bin Sa'ad Dan digantilah Gubernur besar ketika itu Dengan Muhammad bin Abu Bakar ketika itu ya. Setelah demo ini Siapa yang menjadi akar permasalahannya Abdul bin Sabah Siapa dia? Ya tadi itu Dia umat Islam tetapi Wataknya itu mewarisi umat-umat Yahudi terdahulu Ini hmm. Abdul bin Sabah ini Yang buat demo Akhirnya telah mereka udah puas nih Wah oh, Usman seperti orangnya baik ya akhirnya mereka ini sejumlah 600 seorang orang Mesir ini pulang ke Mesir dengan dengan senang lah. Abdullah bin Sa'ab nggak terima juga dia, hmm. oh, kalau pulang berarti selesai dong masalahku dari sini. Aku mencari masalah lagi lah gitu kan. Akhirnya Abdullah bin datanglah ke penasehatnya Mar Usman bin Affan yaitu Marwan bin Hakam datang ke datang ke beliau ngapain? Marwan gitu. Kamu tau nggak? Tadi itu Usman mau dibunuh loh, Usman mau didemo, Usman, Usman, Usman mau diberontak. Nah, maka ketika itu Abdullah bin Sabah menghasut Marwan untuk membuat surat bahwasanya bagi, bagi para, para, para pemberontak itu harus ditumpas ketika itu Laini. Dengan cap stempelnya Utsman. wah ini sungguh keji fitnahnya Abdullah bin Sabah nih Mengadu domba antar keluarga khalifah Usman, Usman bin Afan Dibikinlah surat, langsung Abdullah bin Sabah datang ke kaum yang setelah demo ini Yang udah mau pulang nih, udah lega nih, wah kayaknya Usman baik ya, Usman adil tuh kan datanglah Abdul bin Sabah, datang eh ada yang, ada dapat surat gak dia Abdul bin Sabah bilang ke umatnya yang umat, -umat Mesir itu nggak ada gitu. Akhirnya akhirnya dari jauh datanglah seorang yang membawa surat dengan naik kuda dan dibacalah surat itu. Apa suratnya? Bahwasanya bagi para bagi para pemberontak yang ingin memberontak Usman harus dibunuh seketika itu ketika mencapai Mesir. Wah, ketika itu umat udah marah tuh. Udah mindsetnya udah buruk pada Usman. Usman ternyata kalau di A kayak gini, kalau di B kayak gini ya dia hmm. Usman, Usman pengkhianat, Usman gini-gini wah. wah ini emang al-fitnah tuh asad dimilal kotel mengerikan lagi fit fitnah tuh lebih kejam daripada pembunuhan. pembunuhan akhirnya yang niatnya udah baik mau pulang ke Mesir akhirnya mereka balik lagi ke rumahnya Usman dan Demo gitu lah Usman udah gak bisa bicara lagi Usman mau diajak klarifikasi, Usman gak tau ini siapa yang bikin suratnya tapi tempatnya capnya Usman. Usman Usman bingung, ini siapa yang bikin suratnya kok bisa seperti suratnya seperti ini akhirnya Usman masuk ke dalam rumah dan ciri-ciri Usman yang telah saya jelaskan lagi tadi yaitu ketika Usman mendapatkan masalah maka dia membaca, membaca mushaf Al-Qur'an Al tadi ya Al hingga Usman bin Affan ketiduran. Ketika dia tidur beliau bermimpi bahwasanya beliau akan diajak berbuka puasa maghrib oleh, Muhammad, oleh Nabi Muhammad saw, Abu Bakar As-Siddiq Anhu dan Umar bin Khattab Anhu hingga beliau bangun dan ada kabar bahasanya Usman ini meminta pertolongan kepada Ali dan teman-teman yang lainnya akhirnya umat semakin marah dan mengepung kediaman Usman selama 40 hari ketika itu bayangin dari sebuah fitnah satu orang hingga seperti ini kan dampaknya dan diperkirakan dalam sejarah itu pendia, jumlah orang yang datang ke Usman itu lebih banyak daripada penduduk Madinah ketika itu, bayangin Bayangin itu kita itu lagi panas-panas ketika itu, panas banget ketika itu karena Hati mereka penuh dengan amarah kepada Usman Usman ini ternyata pengkhianat Ah, sepertinya ternyata B nya seperti ini seperti Akhirnya mereka marah mau gak mau Ternyata ketika itu setelah Usman bangun tidur Mereka masuk ke rumah Utsman, Melewati pintu Melewati jendela hingga melewati Atap ketika itu Masya Allah Orang pertama kali ini dalam sejarah Disebut dengan Motul Aswad yaitu Seorang lakob inustazi Dia yang katanya membunuh Utsman, Motul Aswad nih namanya Dia pertama kali yang Me memukul dengan pedang tangannya, tapi ketika itu Utsman belum meninggal, hanya jatuh ke lantai. Hingga Utsman ber berbicara ke kepada yang uh, memukulnya itu, ini adalah darah pertama kali yang tumpah ketika di zaman Khalifah itu. Ya Kalau bilang gitu, ternyata ada satu orang nih yang mengakhiri hidup Utsman bin Affan. Siapa? Mereka yang ini ada satu orang yang lompat dari atas atap hingga menjatuhi dadanya Utsman, dan situlah Utsman meninggal. Ketika itu. Setelah Usman meninggal Para pemberontak ini Mereka menyebar ke seluruh negeri Dan itu masih belum reda pem pem pemberontakannya nah, Muncullah sebagian orang Untuk membayar Ali bin Abi Thalib Ali itu orangnya adil Ketika dia diangkat menjadi Khalifah, dia tidak mau Hingga kabur, ingat orang zaman dulu Ketika dia ingin dijadikan pemimpin Dia tidak mau, kenapa Ustazi Karena beratnya amanat seperti hmm, itu Ali kabur Hingga Ali kabur ke rumahnya seorang Bani Amir bin Mugzol Hingga diketahui oleh sahabat rasul yaitu Zubair bin Awam Dia bilang apa ke Ali bin Abi Talib bahwasanya kalau Daulah ini tidak ada pemimpinnya maka akan hancur ketika itu Akhirnya Ali bin Abi Talib mau gak mau dia yang akan, yang akan menjadikan khalifah ketika yang Yang dijadikan sebagai khalifah ketika itu nah, ini. Setelah berontak nih Usman telah meninggal Abdullah bin Sabah nih orang umat Yahudi yang tadi ini Ini satu orang doang nih satu orang tapi efeknya berbahaya nih lagi sekarang sampai sekarang nih Ini efeknya apa? Mereka menghasut. Nah, jadi para pengikutnya Abdullah bin Sabah ini disebut dengan Sabahiyah Ini membuat dua kubu. Yang satu menghasut Utsman bin apa? Uh, keluarganya Utsman bin Affan, Muawiyah dan satu, satu lagi menghasut Ali. Hmm, ini ngeri nih. Saling menebar fitnah. Dia bilang ke Muawiyah bahwasanya Ali akan menyerang Muawiyah dan satu lagi bilang ke Ali bahwasanya Muawiyah akan menyerang Ali. Ketika itu Ali udah standby, ingin menyerang Muawiyah Karena ketika itu Muawiyah mengumumkan bahwa ada khilafah baru Bagaimana bisa satu zaman ada dua khilafah Dalam hadis itu, jika ada suatu pemimpin Satu dalam kholi, kholi khilafah itu satu orang pemimpin Tetapi ada dua pemimpinnya, satu harus dibunuh, dipenggal kepalanya Ini terjadilah pertengkaran khilafah nih Yang di Madinah itu memilih Ali Yang di Syam itu memilih Muawiyah bin Abi Sofyan Maka Ali murka lah, Ketika Ali murka ini, Abdul bisa masuk lagi mana? ranah sahabat-sahabat Rasul di mana di Mekah hmm. Abdullah bin sahabat ini menghasut siapa termasuk istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah apa yang dia hasut dia bilang ke kelompok-kelompoknya Mekah ini bahwasanya oh, Ali ini nggak mau tahu nih Ali ini Ali itu nggak mau memadamkan pemberontakan Ali ini nggak mau mengusut siapa yang usman, semuanya ini wah kerennya satu orang ini bisa menghasut tiga kubu masya Allah nih dari kelompoknya Abdul bin Sabah nih ketuan ya, ke, Seorang muslim Tetapi dia keturunan Yahudi dan sifatnya Masih mewarisi Sahabat apa Ketuan-ketuan yang di, yang dulu itu mengasuh akhirnya ketika itu Ali mau berangkat ke Syam Ingin memerangi Muawiyah Ternyata ketika itu pasukannya Aisyah Zubat dan Tolha Itu udah stand di Basroh Untuk menyerang Ali yang Bayangin Hingga Ali ingin menyerang Syam Dia Ali malah berbelok menyerang Balik ke Basroh, bayangin ketika itu dihadapkanlah ada hadapan tuh Pasukannya Aisyah dihajar dengan perang Unta Aisyah, Zubair Dan Tolha Bayangin Aisyah seorang istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi Berperang dengan Ali bin Abi Tholib yaitu ponakan Nabi Yang paling disayangi oleh Nabi Ponakan Nabi sekaligus menantu Nabi Dari Fatimah Azharo, bayangin Dua keluarga Nabi berperang ketika itu Hingga ada peraturan Peraturan bahwasanya ketika perang tidak boleh saling melukai Bagaimana ini perang tapi tidak boleh melukai jadi yang dilukai bukan orangnya untanya yang, yang, yang dilukai hmm. Ustazi Wah ini gara-gara betul semua dari pihak Aisyah ingin mendekatkan kebenaran sedangkan Oli ini ini juga ingin mendekatkan kebenaran tapi di, uh, di by step by step ketika itu akhirnya perang tapi perang ini juga didalangi oleh kelompok-kelompoknya Abdullah bin Saba yang disebut dengan ini hingga akhirnya Ketika perang ini sahidlah dua sahabat nabi Zubeh bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah Dan sedangkan Aisyah ditawan dan dimuliakan oleh Ali bin Abi Talib Dan dipulangkan ke dipulangkan ke Mekah dan diberitahu bahwasanya ini adalah fitnah Oh iya kita kita udah diadu domba nih Ada yang mengadu domba kita nih Antara Aisyah dan Ali bin Abi Talib nih Akhirnya Aisyah sadar ada yang mengadu domba kita nih nggak cuma sampai itu Akhirnya Abdul bin juga menghasut lagi ke Muawiyah dan Ali bin Abi Talib nih Salah satu hasutan yang belum hilang sampai sekarang itu adalah uh, memuliakan Ali bin Abi Thalib nanti. Nah, ini berbahaya nih, Abdul bin Sa'bah nih, kelompok-kelompoknya di Abdul bin Sa'bah nih. Kita akan menunjukkan satu ulama lokal, yaitu pendiri NU, yaitu Hardatus Syah, Radio Hashim Ashari. Syari pendiri, uh, pendiri Naturul Ulama, Hilum. Hilum. Uh, dia memiliki 19 buku. Buku yang kedua itu yang berjudul Risalatu Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Di halaman ke-9, paragraf ketiga itu disebutkan akan muncul nanti di Indonesia itu berjudul uh, Ardul Bia ah fi eh, duhurl Bita ah fi Ardi, fi di Jawa masuknya Bid'ah di tanah Jawa. Itu berisinya apa tentang uh, Rovizoh Rovizion artinya orang-orang Syiah Rovizoh mereka yang akan menolak kekhalifahan Umar Abu Bakar tapi mengkutuskan Ali bin Abi Talib nih bahayanya sekarang jadi gara-gara Abdul bin Sabah ini hingga dia Syiah sekarang nih mereka mereka mengejek menghina Umar, Abu Bakar Hasfah, Hafsa, istri Nabi sahabat-sahabat Nabi tapi memuliakan Ali bin Abi Ini asal mula yang pertama kelompok pe, pendukung Ali itu pendukung biasa tapi karena diisi dan dihasut oleh Abdullah bin Saba, keturunan Saba'iyah ini maka pendukung Ali menyebut dirinya Syiah dan hingga sekarang Syiah menjadi agama ketika karena ketika itu umat Islam ter terbelah menjadi tiga ketika perang Siffin, perang Ali Abi Thalib melawan Mu'awiyah ketika itu Abdul bin As mengangkat namanya tongkat yang, ditombak, yang ditombakkan ke Al-Quran zaman dulu jika perang quran ditombak itu berarti namanya tahkim jadi menyelesaikan perang dengan hukum Al-Quran tapi syaratnya apa? syaratnya adalah pasukan lawan harus menyerah dulu Nah, ketika itu, ketika perang Sifin yang terjadi di dekat uh, tebing sungai Eufrat, udah mau puncaknya mu'abnya udah mau kalah, Abdul bin As men menusukan, uh, menombak Al-Quran dan diangkatnya ke atas, sebagai tanda bahwasanya akan diselesaikan dengan majelis tahkim oke, akhirnya, Ali bilang apa? Ali, Ali tidak mau tetap ingin perang, karena apa? jika ada yang menginginkan majelis tahkim, itu harus ngalah dulu harus kalah dulu, tapi kok Muawiyah ini gak mau kalah, tetap menyerang lagi nah, ada kelompoknya, ada, ada juga kelompoknya Ali, bilang apa ke Ali? Ali udah stop gitu itu udah, Muawiyah udah menyerah gitu tolong stop, enggak itu cuma siasat itu, akhirnya yang tidak mendukung Ali ini, mereka keluar, disebut dengan kaum Khawarij orangnya namanya Khawarijun kalau baik namanya Khawarij, akhirnya ada tiga kelompok, ada Khawarij ada kelompoknya Ali Meributut dan kelompoknya Muawiyah bin Abu Sofyan Tiga kelompok Umat Islam ketika itu udah terbelah menjadi tiga Yang pertama gara-gara Abdullah bin Sabah ini Umat Islam udah diadu Antara keluarga nabi dan keluarga nabi Akhirnya diadu lagi akhirnya Tapi kalau kita ungkit nih Muawiyah itu, itu juga dari keluarga nabi Dari siapa? Dari Abdi Manaf Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf Kalau dari Rasul itu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Jadi sama-sama cicitnya sama Abdi Manaf juga tuh Nah, bayangin ketika itu umat Islam udah terbelah menjadi tiga Khawarij ini pandangan mereka itu salah semua apa pertama pandangannya Khawarij ini bahwasanya ali adalah orang yang tidak menyelesaikan masalahnya dan muawiyah itu orang yang selalu memberontak ke ali ya, jadi kalau orang yang sama-sama memberontak itu dinamakan dengan kafir bagi Khawarij itu dan hukumnya harus dibunuh ketika itu makanya Khawarij ini me me me menjadwalkan nih Bagaimana nih, ini tiga orang yang bikin peperangan nih Amru bin As, Ali sama Maafnya bin Abu Sofyan nih Dalang peperangan kita nih Akhirnya Khawaris memberikan Pembagian tugas eh, Untuk membunuh tiga orang ini dalam peperangan umat Islam di zaman itu Akhirnya Ali bin Abi Thalib Ketika itu yang mengincar Ali itu Dari Khawaris yaitu adalah Ibnu Muljam Dan yang mengincar Maafnya bin Abu Sofyan Adalah Al Barok Dan yang terakhir Amru bin As Yang, diincar, yang mengincar beliau adalah Um, e, Umar bin Bakir. Nah, singkat cerita, ketika tuh Ali sedang sholat subuh dan berhasil ditusuk belati beracun oleh ibnu Muljam, Dan ketika tuh Amr bin As gagal karena dia tahu akan ada pembunuhan, sedangkan ketika tuh Muawiyah sedang sakit, jadi ketika itu yang dibunuh Ali bin Abi Thalib. Ini dari salah satu sifat tipikal umat Yahudi satu orang ini. Ini cuma satu orang doang nih, satu orang doang nih, lain nah, nih. Emang janji Allah aja jelas bagi umat Yahudi. Allah akan berikan semua nikmatnya yang banyak, Allah akan berikan nikmatnya, nah, tapi bagaimana umat Yahudi ini tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut dan selalu dengki dan dengki dan dengki. Dan yang ketiga ini, yang ketiga yang terakhir ini, kita akan mengambil sifat-sifat Yahudi yang nikmat-nikmat eh, mereka yang Allah berikan menurut Al-Quran, di Al-Baqarah juga ayat 49, ketika Allah menyelamatkan mereka dari Umat, apa Dari kaumnya Fir'aun nah, Siapa yang menyelamatkan? Musa Tadi kita sudah belajar umat Yahudi ini Dari awal keturunannya Masih berifat dengki kepada saudara saudaranya Kita ambil satu intisarinya Yang pertama adalah dengki Dari cerita yang kedua dari Usman ini Sifatnya adalah fitnah Al-fitnah nah, Yang terakhir dari Al-Quran ini Nanti kita akan mengambil intisarinya Contoh yang pertama Allah telah memberikan nikmat kepada Yahudi Dulu ketika umat Yahudi tinggal di Mesir Anak-anak mereka lainnya laki-laki Dibunuh dan yang perempuan dibiarkan Karena apa ketika itu rajanya, raja Mesir Bermimpi, maksudnya kan ada anak Yang akan mengambil tahtanya. tahtanya Nah itu Allah selamatkan dengan apa? Dengan keluar Bersama dari kejaran firaun Bersama Nabi Musa dan Nabi Harun Itu nikmat pertama yang Allah berikan Dan yang nikmat yang kedua Allah menyelamatkan mereka ketika mereka menyeberang Laut merah Allah telah membelah lautan atas Musa telah membelah laut, Nabi Musa telah membelah lautan atas izin Allah dan menenggelamkan orang-orang kafir Firaun ketika itu. Ini nikmat yang kedua. Nah, mereka masih belum puas. Ketika Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah 40 hari di bukit, nah ditinggallah kaum-kaum umat Yahudi ini ketika baru sampai ketika Nabi Musa telah mendapat wahyu ketika itu, ketika balik ternyata kaumnya telah apa? telah ya'budun telah menyembah patung anak sapi. Bayangin. Kurang apa, Allah berikan nikmat, mereka malah menyembah anak sapi ketika itu. Nabi Harun tidak bisa berbuat apa-apa, karena udah, bagaimana ya umat Yahudi ini udah apa ya, sifatnya uh, uh, keras lah, kurang bisa dibawa ketika itu. Hingga akhirnya sampai ketika itu mereka udah menyembah ini, akhirnya apa, mereka masih belum puas, mereka ingin melihat Allah langsung minta ke Musa. Aku ingin melihat Allah gitu. Sebenarnya Allah Allah bisa memberikan mereka, memperlihatkan wujudnya. Tetapi apakah setelah dilihatkan wujudnya, Apakah umat Yahudi ini bertobat ya kan? Sedangkan tipikal umat Yahudi zaman dulu itu ya seperti itu dengki, iri, selalu memanggil fanatik dengan keturunan keturunannya fanatik. Wah, oh, keturunan Yahudi seperti ini lah itu. Makanya ketika itu Allah berikan mereka bahwa sholih, kau Kena berdek semuanya semuanya semua empat Yahudi yang di sana tuh dihancurkan dengan sambaran petir. Tapi akhirnya Musa bermohon kepada Allah untuk menghidupkan lagi orang Yahudi yang ketika itu telah meninggal ketika itu. Hingga akhirnya mereka masih belum puas. Mereka minta apa? Mana wasalwa. Manna adalah madu dan salwa adalah burung puyuh. Itu terjadi selama 40 tahun karena mereka tidak mau tinggal di Palestina karena mereka iri dengan orang-orang Arab. nah Ini sifat mereka. Masih, masih kebawa nih, iri dan dengki. 40 tahun mereka tinggal di pinggiran Palestina. Allah memberikan mereka makanan langit, bayangin. Orang mana yang 40 tahun Allah berikan makanan dari langit, mana wasalwa, mana madu salwa, burung puyuh. Dan konteks di sini, itu bukan turunnya, di, uh, udah, udah diolah. Jadi, misalnya, ketika turun mana wasalwa ini, hari ini turunnya madu bakar gitu kan. Nanti siang. Allah turunkan madu goreng lah, jadi ganti-ganti. Tapi -ganti. mereka belum bersyukur juga, masya Allah nih. Itu saya, tapi ayah, tapi ayah Allah ya itu nikmat Allah, nikmat apa lagi yang kamu dustai? Yang, yang Allah berikan itu saat Ar-Rahman nanti. Ar nah itu, hingga mereka sampai, Untungnya Nabi Musa ini orangnya bersabar ya, hingga fangfajarat Ainan, hingga nanti Nabi Musa. Memukul tongkatnya dan muncul 12 sumber mata air, kenapa 12? Karena umat Yahudi itu Karena mereka memiliki sifat kesukuan Dari anaknya Nabi Ibrahim tadi, yang 12 tadi itu Nah maka disumburkanlah 12 mata air Jadi setiap mata air, setiap satu sukunya Jadi satu, -satu air nih Buat sukunya Lewi Air yang kedua buat sukunya Yahuda Ini sukunya Yusuf, sukunya Benyamin uh, Bunyamin, sukunya Dan, Asyir, Naftali Jadi persuku nanti 12, 12 sumber mata air tapi apakah mereka puas dengan segala itu? Masih minta lagi Mereka apa? E, kita akan membaca surat ke-61 Al-Baqarah Yaitu yang berbunyi bahwasanya Mereka La nasbirong ala Amin wahid Mereka tidak ber nah, Tidak ingin teriasa. cuma satu to'am aja hmm. Wah wow, Mereka ingin ditubuh, bangin Di Palestina yang gersang seperti itu Mereka ingin ditumbuhkan apa? Yang pertama adalah Wa min bakliha Bahasa, Bakliha itu apa? Sayur mayur wa iha mentimun dan fu miha bawang putih wa ada siha babasoliha kacang adas dan bawang merah lah itu dan jika kita uh, tarik akar lagi banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada umat Yahudi ini tetapi mereka kurang bersyukur seperti itu ya, jadi kita bisa ambil intisari dari ini semua yang pertama yang terjadi ketika zamannya Yusuf bin uh, ketika zamannya Nabi Yusuf Nabi Yusuf. Itu...